Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Zainal Abidin pengasuh pondok pesantren Ribat Al-Maliki SEO atau pimpinan daripada channel Arribat TV bagi para pengguna Youtube bisa mengunjungi channel aribat Ar TV di video kali ini kami akan memberikan satu himbauan untuk para pengguna YouTube baik subscriber Aribat TV maupun subscriber channel-channel yang lain untuk mengunjungi channel Kaiser TV. Kaiser TV ini channel TV-ne wong Demak asli buatan pemuda-pemuda Demak Desa Temuroso Kecamatan Guntur. Channel yang sangat kreatif, channel yang penuh makna, yang penuh dengan hiburan. Banyak sekali drama-drama, eh, banyak sekali sebuah sandiwara-sandiwara yang diparodikan melalui sebuah video, dengan tentunya membawa kultur atau membawa ciri khas orang Jawa, yaitu berbicara menggunakan bahasa Jawa. Nah, orang itu perlu hiburan, ya, orang perlu hiburan, karena orang kalau tidak punya hiburan, setiap hari pekerjaannya terlalu sibuk dengan hal-hal yang serius saja. Maka lebih gampang dia mengalami stres. Orang kalau sudah stres, maka lebih gampang dia terserang penyakit. Orang kalau sudah kena penyakit, maka umurnya enggak panjang. Ya mudah-mudahan para subscriber, para pengguna YouTube umurnya panjang semua, yaitu dengan cara apa? Dengan cara tadi, mengunjungi channel Kaiser TV dan jangan lupa ketika melihat drama parodi yang ditampilkan di dalam channel kaiser tv jangan lupa like subscribe komen atau share supaya channel itu berkembang membawa nama para pemuda membawa nama para kreator kreator dari demak sehingga kreativitas terus tergali sehingga pemuda biar terus berkarya menunjukkan karyanya di dalam menghibur masyarakat Daripada lihat tontonan-tontonan yang tidak mendidik, tontonan-tontonan yang hanya menampilkan sesuatu yang haram, menampilkan aurat ini dan sebagainya, lebih baik nyarilah tontonan yang menghibur. Insya Allah itu bisa menjadi obat kita dari menangkal berbagai macam penyakit, menangkal stres, dan hal-hal yang bisa membahayakan tubuh. Jangan lupa ya, bisa lihat channel Kaizar.com TV, TV-ne wong Demak. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalkan semuanya, jangan lupa dukung channel Kaisar TV dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Supaya channel Kaisar TV tetap berkarya dan terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like channel youtuber Kaiser TV Jason Tumoroso ke depannya semakin kreatif, inovatif dan berguna bagi masyarakat dan juga bisa membawa nama harum kecamatan Mundur. semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh